halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pagi ini saya coba bolang lagi ya saya coba uh, bolang di seputaran belakang rumah aja ini ini dekat kebun jagung nanti saya jalan-jalan ke arah sana mudah-mudahan bisa ada poin ya dan ada target nanti yang bisa kita ambil buat lauk makan malam nanti nah, oke okay. gimana keseruannya saksikan terus ya guys ya. Nah, tadi ruak-ruaknya saya shoot di sekitar sini nih. Nah, tapi dia sempat terbang arah sana tuh kayaknya tuh. Karena hantamannya terlalu keras, jadi dia masih bisa terbang. Coba kita cek poin ya guys ya. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan menjadi poin dia terbang saya menggunakan mini sirkules dia terbang ke arah sini ke arah sini coba kita cari ya aku penasaran ubah kali di sini kehamilannya banyak sekali guys tapi kalau dipancingin agak susah tadi udah terbang ke arah sini coba kita cek uh, alhamdulillah nah, ternyata ada itu guys biar sembunyi di, di sini poinnya Alhamdulillah ruak-ruak ya -ruak, guys ya poin perdana hari ini Alhamdulillah susah banget guys, posisinya di pinggir sekali. Alhamdulillah ya guys ya bisa ketemu. Tadi yang satu juga saya sudah di daerah sana, tapi enggak tahu saya belum cek. Coba nanti saya cek dulu ya guys ya. Mudah-mudahan ada. Tadi kayaknya dia terbangnya ke arah sini guys. Saya cariin sampai ke atas atas sana semua, tapi enggak ketemu. Kayaknya mungkin kurang telak atau gimana ya? Enggak ketemu sampai di atas-atas sana saya cari. Cuma yang ketemu tadi yang ke sini yang ke arah bawah sana, guys. Oke, kita lanjut. Berburu lagi ya, mudah-mudahan ada target berikutnya. yang saya sudah berusaha untuk cari, tapi enggak ada, mungkin belum rezeki ya, guys ya. Sintak satu saya shoot di situ ya mudah poin coba kita cari poinnya karena kadang, kadang burung ini begitu ditembak kurang telak dia masih bisa lari oh, Alhamdulillah ternyata poin guys ah, Alhamdulillah poin ya tadi terukur satu Burung sintar satu Alhamdulillah masih ada rezeki hari ini Cuma dia kurang kelihatan karena tertutup rumput Aduh sobat Tapi hari Eh menunjukkan Sudah mendung mendung ini guys Tadi saya geser dari Target apa? Dari spot ruak-ruak di sana Nggak ada keluar lagi saya geser ke sini Nah di sini ada burung sintar yang keluar Nah saya shoot satu lagi Oke, okay, jadi dua poin ya untuk pagi ini, burung ruak ruak dan burung sintar. Alhamdulillah, oh, masih ingin melanjutkan huntingnya, tapi apalah daya, teman-teman. Udah gelap, sudah mau hujan. Jadi, kayaknya saya cukupkan dulu sampai di sini video hunting kali ini. Terima kasih, yang terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian sehat selalu dan makin sukses. Oke, okay, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video-video.